Alhamdulillah di hari ini kita mulai memasuki bulan suci Ramadhan yang mana kita berarti tidak bisa sarapan di pagi hari selama bulan Ramadan kecuali karena ada sebab-sebab tertentu. Nah, salah satu hal yang lazim di bulan Ramadhan adalah santap sahur atau makan sahur. Ya, walaupun terkadang kita masih sahur memaksakan diri karena di waktu sahur itu, wah, uh, damai ngantuknya. Nah, ngomongin tentang sahur, om bos mau membawa kalian bernostalgia beberapa video membangunkan sahur yang sempat viral di tahun kemarin. Versi Doktrin Ngapa Pertama, Bangun Sahur Versi Supporter Di video ini diperlihatkan sekelompok remaja yang membangunkan sahur ala supporter di sepak bola. Wah, selain warga yang pernah bangun, hal ini juga menjadi event untuk berkumpul dengan teman-teman Bagus, kreatif nomor dua nafas panjang video viral berikutnya aksi seorang membangunkan sahur dengan tarikan atau notasi nafas yang sangat panjang ya Ombos juga tak tahu inilah dia gimana tapi ini menghibur. benar <tuh> <Syukur> ya, kita sudah masuk sahur <chamberscreen> <Susuk> nomor 3 sayang sahur jika di video pertama kita dibawa ke keramaian di video ini, kita dibawa ke arah perbucanan seperti ini. Sayang, sayang, sayang, sayang, sayang. Oh ya, jika kalian ingin meniru aksi ini, jangan pernah mencoba kepada pengantin yang baru nikah. antar malah cembur buta dan bisa jadi bom nuklir jatuh di depan rumah kalian. Nomor 4. Ngegas. Untuk video yang ngegas satu ini pasti banyak yang sudah tahu. Jadi silahkan ditonton saja. Oh ya, sekali lagi, beliau bukan sedang ramah-ramah, eh marah-marah, melainkan sedang membangunkan sahur. Saya okay. ingin tahu, saya ingin ayo. mari mari. Nomor 5, Mama Peri Orang yang sempat viral di dunia persahuran dengan jargon sahur para makhluk bumi Nah seperti inilah Sahur Sahur Sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, Nomor 6 Genji. Yang versi pucin sudah, yang versi ngegas sudah, versi supporter sudah. Nah, yang ini cara membangunkan sahur anti mainstream dengan lirik nada Genji. Hurrukusi Ya orang ini mungkin cocok jadi cosplay Crosero ala plus 62. Ku ya, sahur, Nah, gimana bos? Itulah enam video membangunkan sahur yang sempat viral kemarin. Berbanyaklah beribadah dan beramal soleh di bulan yang mulia ini. Dah, itu aja saran dari om bos. Jika banyak kesalahan dan kekurangan, om bos beserta seluruh dewan direksi mohon maaf, pamit undur diri. See you next time. Terima kasih.